Ini sebuah sendang Jadi yang saya lihat adalah Sosok goibnya adalah seorang cewek-cewek Dan disitu saya juga melihat ular e, Energinya di sini positif Positif sekali buat teman-teman e, Auranya cukup luar biasa e, Sosok cewek-cewek cantik yang e, mengelilingi tempat tersebut Atau sendang ini teman-teman Auranya cukup luar biasa Mungkin cocok buat untuk Daya pikat atau pengasian Di sendang tersebut Buat teman-teman Mampir ke channel youtube Ratu Bidadari TV Jangan lupa like, komen, dan share Di channel youtube Ratu Bidadari TV Untuk mengikuti Explore misteri Ratu Bidadari TV